Pencegahan gonore atau kencing sakit Penyakit ini menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral atau anal Oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah untuk selalu menjaga stamina dan sistem kekebalan tubuh Dan melakukan hubungan intim yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom atau tidak bergonta ganti pasangan Pengobatan utama, utama untuk penyakit gonore, atau kencing sakit, adalah pemberian antibiotik dan Karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kencing, perlu diingat bahwa tidak hanya penderita saja yang perlu diobati, tetapi pasangan seksual dari penderita juga perlu diobati. Karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Setelah sembuh, Setelah sembuh dari gonore, gonore, tidak tertutup kemungkinan seseorang, seseorang bisa terkena gonore, gonore lagi apabila pengobatannya tidak, tidak sampai tuntas. Penyebab gonore atau kencing sakit adalah infeksi bakteri Neisseria gonore. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergelang tagar di pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Untuk mendiagnosis penderita gonore atau kencing sakit, dokter akan menanyakan tentang aktivitas seksual dan melakukan pemeriksaan fisik. Bila diperlukan, dokter juga akan mengambil sampel cairan dari tubuh penderita, terutama cairan dari vagina, penis, dan dubur. Cairan ini akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kadar VDLR-nya dalam darah. Gejala gonore atau kecing sakit dapat terjadi pada pria maupun wanita. Namun gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari kemaluan dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali ditandai dengan gejala, kemaluan gatal atau keputihan Percing sakit atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nana dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita gonore bisa menimbulkan gejala kemaluan gatal atau keputihan. Penyakit gonore atau kecing sakit tepat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan dengan obat herbal denatur.